Ya, teman-teman saya mau menjelaskan yang saya berikan istilah dengan nafas lega. Teknik nafas ini sangat penting khususnya ketika sedang berolah nafas Wim Hof. Kalau berolah nafas senci, water breathing, nggak akan muncul masalah denyut jantung naik. Ya, Jarang ada yang punya masalah itu. Tapi dalam Wim Hof, sering orang mengalami, Pak, ini denyut jantung saya pas pasang oximeter lagi 105, 110, bahkan kemarin ada yang sampai 130. Pernah kejadian lagi ya, mungkin juga awalnya udah begini kali ya, belum belum aja udah 125. Jadi begitu olah nafas 140, ya, jadi takut pak gitu. Nah gimana supaya denyut jantungnya ini pelan? Ya, jadi kalau pasang oximeter ada saturasi, ada pulsa, nah pulsa itu denyut jantung, termasuk orang yang denyut jantungnya cepat, maka perlu yang namanya nafas lega. Apa tuh nafas lega? Oke, saya jelasin agak panjang sedikit ini ya. Saya sering memberikan ilustrasi tuh begini. Kalau teman-teman itu mau ditabrak mobil, kita pasti tarik nafas, ya. Bukannya ada mobil datang, cepet, ya ketabrak, ya kan? Maka tarik nafas itu namanya simpatic nervous system. Kalau buang nafas itu parasimpatetik. Oke, lain lagi cerita contoh lagi. Teman-teman mau nyebrang parit. Tapi jembatannya cuma satu pohon yang disandarkan. Mau nyebrang kita gimana? Kita tarik nafas dulu. Lalu begitu kipasnya nyebrang, bahkan karena kita tahan nafas, ya enggak banyak, enggak jauh, enggak, cuma lima langkah sampai di Begitu selesai, teman-teman gimana? Enggaklah, ya begitu nyebrasenya berang. Ah, nah, kita buang nafas itu namanya parasimpatetik nafas sistem. Jadi tarik nafas itu simpatik nervous system buang sampah, nafas itu parasimpatetik. Apalagi nafasnya lega. Nah kalau nafas lega itu apa yang terjadi? Itu gula disimpan. Makanya gula darah bisa turun. Ya dengan parasimpatetik tone, parasimpatetik nervous system maka gula disimpan, gula darah turun. Gula darah turun, otomatis darah lebih encer. Sekaligus ini menjelaskan kalau yang punya masalah dengan kekentalan darah. Ya, ketika gulanya disimpan darahnya lebih encer. Ya, nah, kalau darahnya encer, ngalirnya lebih cepat. Tekanan darah pasti berkurang. Jadi ketika darahnya kental, tekanannya naik. Darahnya encer, tekanannya turun. Maka sampai orang-orang yang harus minum pengencer darah, nanti itu bisa darah tingginya sembuh, darah kentalnya sembuh gitu ya, karena ketika gulanya disimpan itu ketika Para simpatetik nervous system. Jadi tubuh kita ada modenya, mood. Ya kayak kita punya AC, mood uh, udara kipas angin, mood AC. Ya itu namanya mode. Nah tubuh kita tuh modenya mana? Moodnya harus imbang antara simpatik dan para simpatetik. Karena keduanya dibutuhkan. Kalau kita butuh energi, justru kortisol dilepas. Kita mau simpan energi, insulin dilepas. Jadi sebenarnya kita butuh dua-duanya. ada energi, ah, jangan-jangan ini nggak imbang. Nah, yang bikin sakit itu kalau tidak imbang. Nah, sekarang gimana menyeimbangkannya? Nah, ternyata menarik menyeimbangkannya itu bisa diseimbangkan dengan nafas karena ternyata waktu kita bernafas tarik itu simpatetik, bernafas keluar itu parasimpatetik. Maka muncul namanya water breathing di mana nafasnya imbang. Kita latih dengan keseimbangan. Maka semua aliran-aliran olah nafas tenang seperti Baiteko, Lukas Rockwood, Senchi itu semua nafas imbang. Nah, tapi muncul olah nafas cepat model kayak hibos yang tarik buang, tarik buang. Nah, sehingga waktu kita tarik buang, tarik buang, ini nariknya kan lebih banyak. Maka denyut jantungnya sering naik lebih cepat. Nah, sekarang gimana cara menurunkannya? Oke, saya masih mempertajam dulu alasannya, jenisnya nanti nafas lega. Tadi mau ditabrak mobil sudah nyebrang jembatan begitu selesai lega. Satu ilustrasi lagi ya biar makin jelas nafas lega ini. Teman-teman ketemu anjing ya di komplek jalan, itu ketemu anjing galak lagi ya itu tarik nafas atau lepas nafas. Anjing galak datang ah digigit. Kita tarik nafas, lalu kita punya dua pilihan, ya. Tergantung siapa Anda, ya. Pilihannya apa? Berantem atau lari, ya. Mohon maaf dulu, nih. Mohon maaf, ya. Teman-teman di sini mungkin ada yang Batak ada yang menadu Anjing dimakan, ya kan? Jadi, kalau ada anjing, kita berubah namanya "fight". Ya, "fight mood". Kita mau berantem, Wah, anjing dateng nggak tahu siapa saya, ayo maju sini, ya ambil kapalu, atau batu, atau kayu, pukul Berarti kita siap untuk berantem, itu namanya fight, ya fight, fight, berantem, fight mode. Tapi anda ini bukan itu, ya bukan laki-laki ada perempuan takut sama anjing, ya sudah flight mode. slide itu terbang, lari. Jadi tubuh waktu kita gitu ketemu anjing. Kita takut, takut digigit, nanti kakinya patah, kita berantem atau kita lari. Nah, Berantem atau lari itu sama, namanya fight atau flight mode. Itu adalah tercapai juga, kondisi fight atau flight itu adalah saat kita tarik nafas. Itu. Waktu kita selesai, jadi kita ketemu anjing kan, kita flight Lari, wah lari lari lari. Waktu kita takut, nafasnya nggak teratur, tersengal-sengal. Denyut jantungnya tinggi, tekanan darah naik, begitu ya. Lari, lalu aduh, jak rumahnya jauh, nah, ada tetangga pagernya buka, kita masuk, kita tutup pagar. lega. Ada, ah dia masih ngomong, tapi di luar di luar pagar kan, aman, aman. Ada, lega. Nah itu namanya nafas lega waktu nafas lega, itu ajaib, kita bernafas, <tuh> itu terjadi yang namanya parasympathetic nervous system. Sistem parasympathetic. Atau tone parasympathetic. Itu gula disimpan. Tadinya kan dilepas nih. untuk Kenapa dilepas? Kan mau lari, butuh energi. Lalu sekarang apa? Disimpan. Nah Ketika disimpan itu, maka gula darah turun. Gula darah turun, tekanan darah yang tinggi juga turun juga kan darinya dari lancar Nah kebanyakan orang itu sakit karena nafasnya tidak teratur dan kekurangan nafas lega ya kita nggak ketemu anjing tiap hari tapi kita ketemu tugas, deadline, macet jalan, bos marah-marah, ngamuk melulu, pasangan marah. Nah inilah yang bikin kita seolah-olah kayak ketemu anjing dalam hidup kita, anjing kehidupan gitu ya. Walaupun kalau di anjing jadi kasar gitu ya, jadi nggak sopan. Masok suaminya kayak anjing gitu, <laughs> kayak setan aja deh. Kalau di camp dulu kita bilang kayak unjuk lah gitu ya. Nah itu yang bikin tujuh jantung tidak teratur. Nah itu yang bikin sakit. Nah, saya rasa sembuh, Gimana caranya ya? denyut jantungnya diteraturkan, Pak. Ya, susah keluar rumah, ketemu anjing lagi, Keluar rumah, ketemu anjing lagi. Gimana cara menghadapi anjing ini? Huh? Ya, kan rumah saya ini di sini, Pak. Itu anjingnya itu di gang sana, Pak. Ya, saya pokoknya lewat jalan lain aja. Itu namanya, itu namanya teknik menghindar. Itu teknik yang kurang bagus. Gimana kalau menghindar dari anjing, mah gampang ya? Nah, kalau menghindar dari suami, orang yang bikin denyut jantung nggak teratur itu kan suami. Yang bikin denyut nggak teratur itu kan anak, ngam, memberontak terus. Suami yang KDRT, denyut jantung nggak teratur, mau menghindar gimana? Bangun tidur, lihat mukanya. Mau tidur, lihat mukanya. Makanya, Pak, saya nggak bisa kamar, Pak. Keluar kamar, lihat mukanya. <laughs> mau cerai. Gitu ya. nah, kembali kepada anjing, buat ilustrasi aja saja. Ya. Buat ilustrasi, buat tadi suami itu anjing. Gitu. Seperti ilustrasi aja, ya. Gunyo. aduh, gak enak juga ngomong. Ada yang protes lagi, bos. suami ini bilang kunyuk, Pak. Ini ilustrasi aja, ya. Ilustrasinya anjing aja, anjing tetangga tadi. Menurut saya, kita pergi nggak usah menghindar, ya. Besok pagi, kita pergi keluar rumah lewat jalan itu aja yang ada anjingnya. Yang penting bawa tulang atau bawa daging. Jadi, kalau anjingnya datang, kita kasih makan aja, ya kan? Kasih makan, lah anjing itu, binatang itu. Kak dikasih makan ya. Dia tahu loh siapa baik siapa enggak. Nah, itu namanya kalau pakai ayat gitu ya, ada kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi anjing yang jahat itu malah kita baikin aja kita kasih makan. Nanti lain kali kita lewat di situ, Dia bukan menggonggong, lo. Dia datang ekore <mintasih> minta makanan. Karena dia tahu setiap kali kita lewat ibint, ibint. Nah, itu namanya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi bagaimana kita bisa menjalani hidup ini? kita pelihara aja anjing maka nanti dalam modul yang namanya uh, marriage healing ya saya akan ajarkan bagaimana kita berdamai dengan setan <laughs> bagaimana caranya kita memelihara kunyuk dan hidup bahagia walaupun pasangan kayak kunyuk kira-kira gitu loh ya nah karena itulah yang membuat jantung ini berdebar-debar oke okay. lalu sekarang gimana dong aplikasi dalam olah nafas, pak tadi itu hubungannya dengan napas lega tadi kita dikejar anjing, kita masuk alaman, tutup pagar. Ah, lega. Nah, sekarang ini aplikasinya ya, dengan konsep lega itu begitu gitu loh. Oh, lega itu dikejar anjing, lalu kita dapat tempat aman, tutup pagar. Lega. Nah, itulah kenapa yang aku yang sudah pernah menyimak modul body stretching yang diajarkan sama Pak Lawardi. Itu guru saya body stretching itu, Pak Lawardi. Ya, Dia itu kalau mau, mau gerakan baru, ter, apa, habis gerakan ini mau gerakan yang lain lega, baru tarik nafas, tarik lepas nafas, lega, namanya nafas lega. Nah sekarang gimana kalau Hof, Ya kapan? ya yang tekanan darahnya tinggi-tinggi ini, begitu tarik nafas, metode Wim Hof, takut denyut, lihat saat oximeter oksimeter kok denyut jantungnya udah 110, coba nanti begini, lega, lega tapi saya jelasin dikejar anjing tadi supaya kebayang ya waktu bilang lega itu bayangin itu loh. Ah, di dalam pagar lega waktu lega itu aman damai tenang aman dah gitu ya nah kalau makanya nanti waktu kita belajar soal lega dan aman sebenarnya aman itu bukan karena dalam pagar ya aman itu karena bersama dengan Tuhan jadi kayak Daud itu dikejar mertuanya mau dibunuh kan Daud itu juga hebat ya tokoh yang hebat dia mau dibunuh sama mertuanya. Dia nyanyi lagu apa, coba? Tuhan adalah kebalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berubur. Itu mau dibunuh mertuanya, dikejar-kejar, mau diubur-ubur. Dia nggak nyanyi lagu. Tuhan, masih kau mendengar doaku Jangan nyanyi lagu itu, ya. Sampai sakit, loh. Nanti Tuhan sembuhkan saya. Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Stop, stop, ya. Stop, ya. Nah kita berdoa sambil meditasi, tarik nafas pelan-pelan. Kolah Tuhan, penyembuhku ada. Boleh pakai kata-kata sendiri aja. Saya pasti sembuh. Terima kasih, Tuhan. Saya mulai sembuh, semakin sembuh, pemulihan terjadi sempurna, gitu ya. Jadi ucapan syukur, Tuhan terima kasih, saya akan sembuh, gitu. Ada, boleh ngarang lagu sendiri aja nggak apa-apa. Nah itu, itu, itu lega, itu nanti tekanan darah turun tuh, denyut jantung turun tuh, dan lebih lagi itu namanya nanti parasimpatetik tone Anda tinggi sekali. Kalau parasimpatetik tone-nya tinggi, Anda tidurnya pulas. Kenapa? Kortisolnya hilang. Jadi Anda bisa tidur pulas, baru nanti banyak masalah itu selesai dengan tidur pulas. Penyakit juga bisa sembuh dengan tidur pulas. Masalahnya kita hidup di dunia yang banyak anjing di mana-mana, membuat kita ketakutan, kita terstres, kita khawatir, maka pelan-pelan, nanti kita akan masuk di modul inner healing, bagaimana mengatasi, selain juga dari pusinta, dan mengenai akar masalah, Ya, gimana kita bisa hidup di dunia yang menakutkan, tapi kita nggak takut. Di saya kan pernah cerita ya. 2019 saya rugi 140 miliar. 2021 saya rugi lagi 100 miliar dan 2019 saya utang 17 miliar. Harta habis, untuk anak kuliah selesai saya jual mobil, istri jual emas segala macam udah habis-habisan. Tapi ya saya ketawa-ketawa aja tuh. <laughs> kena stroke, stroke-stroke. Ya, saya belajar olah hati, olah pikir. Jadi hidup ini enggak mudah, tapi kita pasti bisa, ya. Kita pasti bisa. Oke. Okay? Saya pikir kita sampai di sini nanti kita berjumpa lagi, ya. Suaranya bagus ya, enggak tahu nih bagus apa enggak. Pokoknya saya sekarang rajin. Saya sekarang <tuh> jadi senang nyanyi. <tuh> ya, pokoknya cari YouTube, dengerin sambil olah nafas gitu ya. Bagi saya nikmat banget pagi-pagi saya olah nafas dengan soundtrack buka tangan setel lagu bahkan kadang-kadang kalau di gereja pun lagi kebaktian gitu kita nyanyi agak agar itu sesuai tarik nafas Sehingga ikut nyanyi yang nyanyi hatinya kan kan pakai masker nggak ketahuan tarik nafas buang nafas ya MC nya yang nyanyi tapi kalau sudah ya ikut nyanyi lagi gitu ya kita bisa mendapat kesehatan. Jadi teman-teman malam ini kita sesi pertama dari saya yang saya tekankan adalah kita itu nggak bisa tidak, ya. tetap mau setuju nggak setuju percaya nggak percaya nggak percaya kesembuhan tertinggi itu Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menyembuhkan itu levelnya miracle atau mujizat. Kalau levelnya mujizat maka apapun nama penyakitnya ya itu kesembuhan bisa uh, terjadi dan saya mulai makin lama makin sering dengar ya, apa terima WA yang yang penyakitnya itu udah cuma memang butuh waktu kadang teman-teman waktu WA saya juga belum tuntas gitu ya uh, misalnya yang saya kadang saya suruh lagi Coba scan dulu biar benar-benar yakin bersih baru disaksikan itu. Ah, enggak, Pak, nanti malah jadi tahu hasilnya kepikiran. Tapi saya udah enak kok. Yang pasti kalau udah lepas obat gitu ya, udah nggak minum anti sakit lagi, Pak. Wow. Ini barusan terima WA dari orang yang 12 tahun cuci darah. Sekarang masih cuci darah, tapi paling tidak sudah lepas obat anti sakitnya dan juga sudah lepas obat jantungnya. Jadi dia ini kompleks banget ini. Ya, ginjalnya kena cuci darah. Jantungnya kena juga. Tapi sudah lepas obat jantungnya, sudah lepas untuk obat sakit yang untuk ginjalnya. Dan cuci darahnya dari seminggu dua kali, udah tinggal satu kali. Kalau dia betul-betul berhenti cuci darah, wah itu salah satu kasus juga dari anggota pola hidup sehat yang sembuh dengan pagi, Wim Hof, dan malamnya MBSR, MBCT. Ya. Saya berharap juga dalam program ini ya, kalau bisa semuanya ya, bukan kalau satu dua orang ya, teman-teman udah bayar ya, tentu punya pengharapan yang lebih. Tapi saya percaya kalau sungguh-sungguh kesembuhan itu hak kita semuanya bersama-sama ya. Oke, pertanyaan juga sudah habis, kita selesai. Sampai jumpa lagi nanti pas ya di sesi saya sesuai dengan jadwal ya. Selamat malam, selamat istirahat.